salam token bosku kesempatan kali ini ini bosku saya akan mengulas keluaran terbaru dari PT Goda bosku sepeda listrik Goda tipe 135 bosku sepeda listrik tipe 135 nah untuk dari yang tipe-tipe kemarin yang terletak paling menonjol perbedaannya itu ada di indikator speedu sama di baterainya bosku, baterainya sekarang sudah portable yang ini yang 135 indikator speedo juga beda model aja kayaknya kalau yang kemarin kemarin itu yang sudah ada indikator speedo seperti yang sudah ada indikator kecepatan indikator baterainya itu sudah ada di 145 kayaknya bosku iya sudah ada di kode 145 cuman kali ini yang memang menonjol itu di baterainya portable dan yang goda yang tipe ini itu Tampilannya yang beda bosku, beda di speedonya. Kalau secara fisiknya memang tampilan nggak sama sama yang tipe-tipe yang lain. Cuman kan yang saya jelas, yang saya ungkap di sini, yang saya ulas di sini itu perbedaan menonjolnya. Nah, kalau speknya masih sama bosku ya, speknya masih sama, masih menggunakan baterai SLA 48 volt 12 ampere, jarak tempuh juga sama, kurang lebih 40 kilo. Untuk kecepatannya maksimal 35 kg beban angkutnya masih sama 120 kg jadi untuk spek umumnya masih sama ukuran roda juga masih sama masih menggunakan 14 ring 14 terus untuk ban juga masih guna juga menggunakan ban tubeless oh sama ini bosku keranjang, kalau kemarin kan rata-rata keranjang yang dipakai kan keranjang besi ini sudah pakai plastik fiber bosku kayak fiber gitu jadi dia lentur gak kaku kalau kemarin kan kaku, sudah pakai yang kayak besi itu bosku. Cuman kalau ini lentur bosku. Sudah pakai kayak plastik PVC gitu loh bosku. Nah lanjut yang beda. Kalau yang varian tipe-tipe kemarin kan rata-rata kan warnanya kan warna glossy bosku ya. Kalau yang ini warnanya doh. Mulai dari warna kuning, merah, hitam, orange, hijau, pink semua pakai warna dof bosku bukan yang warna glossy. nah lanjut terus untuk sistem pengereman juga masih pakai drum brake bosku ya. dinamo juga masih sama pakai yang 450 kayaknya ini bosku. ya pakai yang 450 watt bosku. pakai yang 450 watt. step Ada skop belakang juga, Bosku. Standar samping ada. Cuman bedanya juga, ini enggak bisa diatur, Bosku. Sama kayak yang tipe 130. Goda yang tipe 130 itu enggak bisa diatur dudukannya. Jadi memang paten segini. bawaan dari pabrik. Nah, selanjutnya kita lihat, Bosku, fitur-fiturnya, Bosku. Nah, ini yang saya bilang beda. Tampilan indikatornya juga beda, sudah beda Indikator baterai, kecepatan Ini kayak O2 bosku Nah, jadi kayak modelnya ini kayak RPM bosku ya RPM-nya kayak main gitu bosku Cuman tampilan aja sih ini bosku ketika jalan Nah ini beda Terus ini ada rating juga Ratingnya depan belakang bosku ya Lampu, tombol bell ini pengatur kecepatan Terus keranjangnya juga tadi saya, saya keranjangnya juga tadi saya bilang bukan yang keranjang-keranjang yang pakai bahan-bahan besi atau aluminium ini pakai bahan kayak plastik fiber gitu bosku. Nah tampilannya mirip kayak Redfish bosku Redfish 3 iya hampir mirip hampir mirip kayak Redfish 3 cuman beda di Speedo tapi hampir mirip lah dikit-dikit bosku ya nah terus ini tadi yang saya bilang bosku baterainya portable Jadi yang kemarin-kemarin tanya-tanya kayak yang seperti volta baterai portable ya ini bosku nah ini baterai portable bosku jadi bisa dilepas pasang bisa ngecas langsung dari baterai, bisa diambil ini nanti atau mungkin ngecasnya dari unitnya. Di sini, Bosku. Ngecas dari unitnya di sini. Belum pedalasis, Bosku ya. Belum pedalasis. Kita coba cek, Bosku. Ini soalnya baru kemarin datang, Bosku. Baru ready stok di toko kita, Bosku. belum terlepas. Include-nya bosku ya, sekarang lanjut include-nya, pembelian unit pasti nanti dapat buku garansi, spion sama ini bosku, ini belum terpasang. Ini pedalnya, spion, charger. Mungkin cukup. Sekian sampai sini aja bosku ya. Sekian dulu bos, sekian dulu bosku ya. Ulasan dari sepeda listrik Goda 135. Oh ya, untuk harganya di angka 5 jutaan bosku ya. Di angka 5 jutaan untuk harganya. Itu harga ECR bosku. Nah, mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa bantu channel ini berkembang, jangan lupa subscribe, like, share dan komen bosku. Salam token bosku